halo guys, welcome back to another video. My name is Sandra, kalau buat kalian yang pertama kali kesini. Tugas aku hari ini adalah aku bakal nge-review satu tas yang jujur aku pakai terus udah buat 7 bulan belakangan. Ini adalah brand jujur pertama kali aku beli, tapi reviewnya sangat-sangat aduhai <laughs> Hari ini aku bakal review salah satu tas bestseller dari Alice Marta Mungkin bagi kalian yang belum familiar sama brand ini Tapi yang aku bisa bilang, brand ini tuh mirip sama Marhenje atau Van Kapur yang merupakan tas populer di kalangan cewek-cewek Korea Tapi bedanya dari brand ini adalah dia hanya memproduksi 200-500 piece untuk satu tasnya Jadi setiap kalian beli dari tas mereka Terkesan eksklusif Dan warna signature dari si Alice Marta ini adalah warna hijau tua Tapi pas aku mau beli tas aku ini Mereka udah sold out duluan Ya jadinya aku beli warna lain Dan ini adalah Alice Marta Midas Jadi Midas ini sebenarnya bukan yang best seller banget Tapi anaknya dari si best seller yaitu Sally Sally sendiri ini udah diproduksi dua kali Tahun lalu namanya Sally dan tahun ini sebagai sel itu Komponen tasnya pun sama Tapi hanya ukurannya yang berbeda Kalau misalnya Midas itu ukurannya 20 cm Dan untuk seli dia ukurannya 23 cm Yang terpenting dari review kali ini adalah harganya guys Harga dari tas Midas ini Itu kurang dari 1 juta Lebih tepatnya 50 ribu won Tapi disclaimer dulu sebelum kita review lebih lanjut barangnya Harga 50, won ini bersih dari tokonya Tapi itu enggak termasuk biaya cukai Indonesia Dan juga harga justip di setiap justipnya kan beda-beda Jadi kalau misalnya kalian ke justip pasti harganya lebih tinggi dari harga tokonya Just to remind you about that And without further ado, let's go into the bag Ini adalah penampilan luar dari depan dan belakang Seperti yang kalian bisa lihat Tas ini cocok untuk dipakai dengan baju kasual maupun formal Tas ini datang berupa tas dan tali Seperti yang dicontohkan di video, tali yang didapat dapat dicantelkan di handle tas Dan karena talinya memiliki panjang sekitar 80-100 cm Tas ini bisa dijadikan tas lempang Sekarang kita akan coba masuk ke dalam bagian tasnya di dalamnya, tas ini berlapis kain dan ada kantong di dalam kantong utamanya. Selain itu, di dalam tasnya juga ada emboss tulisan Alice Marta. Kalian juga tidak perlu khawatir karena di bawahnya juga sudah ada kaki. Jadi, tas tidak langsung menyentuh permukaan. Aku coba kasih lihat apa aja yang biasa aku bawa di dalam tas ini ya. Tadi ada kartu vaksin, handphone, lip balm card holder, oil paper, permen karena masih ada banyak ruang aku coba untuk masukin transformer kabel yang biasa suka aku bawa juga masih muat dan bisa ditutup juga So guys, gimana menurut kalian? Muatnya lumayan banyak kan? Makanya aku bilang tas ini tuh sebenernya kecil-kecil, cabai rawit Mau masukin apapun itu, dia tetap masuk Dan biasanya tas itu aku isi lebih banyak lagi Masih ada kabel handphone Juga kadang kunci mobil juga masuk ke dalam situ jadi itu buat video hari ini thank you guys for watching kalau misalnya kalian suka video ini jangan lupa di like dan jangan lupa juga buat subscribe ke channel ini kalau misalnya kalian memang pengen lihat review-review selanjutnya bakal aku post dan juga video-video lainnya yang aku bakal post di setiap minggunya and ya, yeah. see you next week bye bye